Halo guys, balik lagi bersama gue Wirman di channel gitar yang sekarang lagi nggak ngomongin gitar. Kenapa? Karena sekarang kalian bisa lihat sendiri, kita akan main game yang namanya The Room Gue nggak tahu kenapa ini gue download tiba-tiba gitu ya, karena gue rasa gue baca deskripsi gamenya menarik gitu ya. Ini game yang uh, soal menyelesaikan suatu puzzle gitu, membuka kotak demi kotak. Tapi ternyata juga cukup serem gitu ya. Kalau dideh nih dari lagunya juga ya. Ya, kita mudah-mudahan gak ada jam. scare langsung aja kita coba main the room, ya. Let's go! New game, new game, maksud gue. Tutorial klik to begin. Klik and drag the most to look around. Oke, okay, kita bisa klik buat untuk ngeliat kotaknya. Menarik, double click to the on the envelope on the top of this. Oke, okay. slide and the letter out of the envelope. <laughs> Ya, gua ikutin aja deh. Ambil kunci, oke. Pindah ke sini, tiba-tiba rotate the lead to the line up of kill. Waduh, oh, oke, oke, harus begitu. Ternyata ini juga harus diputar. Oke, ya ampun, ini apa ini Pick up the eyepiece. Ini mungkin, oh, bi biar bisa ngelihat sesuatu gitu ya. Ini apa nih? Feed me and I shall survive Give me the ring and I shall die A rhythm. The solution must be somewhere You'll find the answer somewhere on the safe okay. Ini apa cuy Ada tulisan di bawah nih ada earth ini ada fire juga nih bah! Oh Api, kalau dikasih makan hidup, guys. Kalau dikasih minum, ya mati betul juga. Hai, hai, hai, hai, anjir anjir. Klik di icon hai, hai, hai, Oke. hai, bisa hai, hai, Oke. Buat dimasukin kemana cok? Ini bagian depannya apa sih? Oh, shape of keyhole. Your hole coba masuk, baik kok. Bulat doang, gak ada apa-apa. Di sini, -apa. the rooted but there are no markings to show the correct position. I need to look somewhere else. Coba ini, harusnya kunci juga oke. Okay. Mungkin ini juga harus diputar, oke okay. Terus kita taruh, kita buka Karena urut gengrave the metal plate The end looks like it could be used as orange Obeng ya, apa namanya orange tuh Ya semacam kunci inggris gitu ya Apa coy yang mau diobengin nanya? Oh ini kayaknya. Wih. Lensa. Oke. Okay. Aduh. Kenapa jadi serem ini? Bangsat, bangsat. Bangsat, bangsat. Aduh, oh, ini tandanya oke. Okay. Oke. Okay. Yang tengah. Kayak yang tengah nggak bisa gerak udah jadi pasti patokan gitu ya. Aduh jangan ada jam scare lah bangsat. Ya harusnya ini. Aduh aduh jam sker anjing jam sker. Wajib nganjing kaget cowok. Dalam kotak ada kotak lagi aduh. Well, well, let's take it out to a closer look Oh, udah selesai, chapter complete Oke, okay, pleasing progress, but do you really think you have proven yourself? Yes, continue the game oh. Boleh juga nih game ini ya These stand between me and the contents of this box, Oke. Okay ada suara jantung gitu anjing. Ini apa lagi? Simbol i. Angka-angka, oke. Okay. Oh. Ini pasti kayak suatu kunci gitu, jadi bisa di, ada yang perlu dimasukin ke lubangnya itu. belum tahu. Eh. Nani, nani, nani kore. Saya melihat ada empat tanda di sini, terus di bawah juga ada empat tanda sepertinya ini akan jadi ini ya, kode nih untuk di kanan bawah. Bentuknya harus yang kayak gini. Cocok. Tinggal cari kode yang lain. Ini apa sih? Kalau oh, di sini kayak ada Beda gitu Wah oh, wow, wow, wow, wow, ada tanda lagi di dalamnya ya Sebentar kita buka dulu Bukunya Ya ampun buku aja ada kode Anjing, anjing. Apa sih suruh ngapain sih Oke okay. Oke okay, gue baca cepet ada elemen null katanya. Final elemen null is bring meaning to rest. Jadi juga the Ya ya nanti aja gue baca nanti. Gampang gampang. Belakangan belakangan gue baca. Apalagi coy. Oh ya ini tanda ini ya. Eh kanan atas itu bunda. Oke. Okay. Cakap. Oh ya ini tadi gue belum lihat ini. Oh, waduh, nggak ada lagi selain itu. Oke ini apa ini? Coba bisa di dilihat. Oke bi, oh. gila. gila. Gue nggak tahu kenapa gue jago banget nih kalau puzzle -nya bisa langsung nemu-nemu gini ya. Ntar ya ini, gue-gue yang kode ini dulu ya yang, ya itu bentuknya kayak kadal bentuk T palanya itu tadi di kiri bawah ya. Oke. Okay. Kanannya atas nggak tahu sih. Tapi coba-coba aja. Oi! Oh, Berhasil acquire iron key. Siap. Bentuknya kayak gimana, coy? Gak ngerti. Ini bukan. Ini juga bukan juga. Waduh, ini tadi apa ini ya? Coba kita lihat. Ini ada angka-angka, ini ada 7 di kiri, 5 di kanan. Oke okay. Salah kebalik 7 di kanan, 5 di kiri Yang di atas apa? 3 6 Oh 2 Bawahnya apa? 6 Oke okay. Kenapa suaranya harus kayak gitu, aduh, Mak? Apa nih, Mak? Aduh, aduh, iya, ini sama main tadi. Tulisan tuh kan, kenapa harus ada? Apa namanya? Jak suara-suara jantung gitu, anjir, gak tahu. Nggak tahu ini apa nih kotak nggak tahu ini apa nih ish it smells of burning mungkin kayak harus ada sesuatu dibakar di situ ya kan belum ada apa yang bisa dibakar Wih ya? oh, ini bukan wi wih, rumah emang gue tuh yang nyelesain milenium puzzle sebelum yami aja cocok emang gua main kayak gini-gini sebentar ini ada yang kayak bulat, wih gila weirman emang jago banget, waduh wah A short piece of cotton, it smells of paraffin Tadi gue lihat ini kayak cuman bulat sendiri gitu deh guys Di antara semua kaki-kakinya aja Ternyata ini ada Buat kayak bahan bakarnya juga di sini kayaknya naruh. Ayo bakar, bakar, bakar, bakar Cakep Nih. Tadi gak ada Oke Oke okay. okay. Ini gue rasa projector sih Soalnya butuh api, terus ini kayak film. Ini pasti buat yang ngeliatnya gitu. Eh, gue belum lihat atasnya aja. Oh, ini tandanya yang tadi ya. Kita skip tadi ya. Wah, ini pasti ada. Ada apa-apa nanti ini di atas nih? Apa itu gak tau? Wih. Saya melihat ada yang mungkin bisa diputar-putar juga ini. Apaan coy? Miniatur teleskop just just what I looking for. Tuh, kok pendek banget teleskop. Wait a minute, bisa diputar ya? goblok lo man ya iyalah harus diputer buat dipanjangin gitu kan anjir kok serem i get the feeling there's more to that than i saw would the eyepiece reveal anything? aduh serem banget tiba-tiba trial merinding aja lelaki. Tengah ya, pasti juga nggak bergerak sama kayak tadi. Waduh. Waduh hek. Nice. Ah, kata-kata trial tadi gua rasa di bagian yang bukan-bukan, yang ini nih. Kurang L. Cakep, fix. Fix. One of the seals open tumor more and I'll be in anjing Masih ada dua lagi macam macamnya kayak gitu Gue mau lubang kunci Di bagian depan Sebelah kiri It's a safe dial but there's a piece missing Pasti itu kayak Perlu puter-puter nih gue rasa kayak Berangkas gitu sih kelihatannya. Oke okay, bukan Tapi gua rasa mirip-mirip kuncinya Gue bisa dibuka Nah nih Dua Iya cok, iya cok gue mau keluar Gua mau keluar Wish Lima Hmm Tadi udah cok, sabar cok. Spurs ngapain aja Ini gak bisa. Ini gak bisa juga. Oke. Okay. Oke. Okay. Apa sih ini putar-putar biar madep atas semua. Eh, ayo sini bisa nggak cakep nani oke okay. perspektif dalam melihat fix anjosh Oke. Okay. Somehow lancar ya, biasa-biasa aja. Small cabinet kihar buat yang di sini sih. Cakep. Oh, bintang. Harusnya di tempat yang tadi di atas. Siap santuy Patung megang kapak Patung megang Mesh terus ada kotak-kotak Gak tahu apa ah brush ring with mark Ini pasti buat yang tadi ya Patung Pedang, patung gak tau megang apa Pasti ini buat yang disini sih Ah berangkas ini ada tanda satu ini ada tanda dua artinya ini yang pertama ini yang kedua ini yang ketiga ini yang keempat bukan oke okay, satu dua tiga harus ke sini gua rasa rasa ke sini sih oke okay, bener harus ke sini boom nah ini yang tadi nih dua lima wirma deman oke okay. Oh ini harusnya buat yang depan tadi ya Gimana sih bentuknya anjur Kalau masuknya di ini artinya kebalikannya Jadi kita harus yang kebalikannya Sabar ya Harusnya sih gini Terus Begini Benar atau tidak Cakap. A circular plate with a star emblem. Terus gua harus kemana? Oi. Wah, werman. Werman teman. Oke. Okay. Anjing ada lagi. bisa belum bisa Oke, paling pencet Pak jelas Nah nih Buat apa tadi? Ini juga coach Aduh ini bikin serem aja Ini apa sih dari tadi ada kayak gini ya kan? Tadi di atas ini juga ada nih Oke, okay. oke, okay, kalau gitu, tunggu. Ini tanda-tanda yang -tanda wow, wow, ini bulatnya ya, berbakat. Gue emang lu kasih gue puzzle, gue selesaiin aja. Berbakat, gue berbakat. Cakep, tinggal yang bentuknya begini, putar ke kiri dikit. Harusnya tadi itu di... oh, ini. buka dong. Wih, cakep. A large cock. Elastik ban, Pasti ini buat yang di itu. Sih. Bagian sini sih. Oh, ini bulat harusnya di sini. Oke. Okay. Ini harus pelan-pelan ya. -pelan. Oke. Okay. Screw drive lah. Harusnya sih ini hmm. Harus kita juga yang bukain sendiri ya. Ini gak bisa otomatis gitu Oh harus Pas berhentinya kayaknya Oke okay, pas berhenti A peculiar folding key Tadi nggak ada nih. Cocok, cocok, cocok, cocok. Benar sih, harus saya coba. It's the wrong shape Ya ampun gue dapet anjing Kebalik dong tadi siap, siap siap siap Gue mana tau Inventory object medium size Ah, Sekarang yang lobang di tengahnya itu segitiga Harusnya sih bisa Kita nyalain yang kedua dulu Oke, okay, dapat lagi medium size kok yang kedua. Harusnya sih bisa juga ditaruh lagi di sini. Tunggu gak nyampe. Adalah, oi, masih bisa dipakai. Oke. Okay. Ayanya-nya, ya pasti butuh ini kan. Lagi. <laughs> Wirman, Wirna. Jago banget. Oke, okay, ini udah muter, tinggal dipencet buat muterin. Hai, itu, hai, steel tube Tabung tube, tabung. Wih, some kind of small key, oke. hai, hai, found. Aduh, serem amat aja ref 605 nggak tahu apa gua taunya the ref aja kunci kunci oh iya ini belum ada oke okay. waduh Oke, okay, kalau gitu caranya. Aduh. Jaka. Silver shield. taruh di mana? Oh, ada satu yang nggak megang apa-apa dan ada tanda shieldnya juga, nggak sih? Semua semua warnanya pasti cakep, gilaan oval game stone. Mungkin masuk di sini tadi ya, bulat ini. Gue pikir ini buat kunci aja. buat apa? Ya? Ini, Oh. Apa, Cok? Gue putar terus aja dah. Mungkin arahin ke Ininya ya Si ini Kok Eh Ref 6.05 Jam 6 lewat 5 Wah Wow, wow, wow, wow, wow, Irman Syah Mustafa bener gak? Enggak ya? Salah ya? Kan jam enam, terus lewat 5 menit. Bener dong, gua gak ngerti dah. Gua gak ngerti dah. chapter complete please progress but do you really think you have proven yourself yet? <laughs> continue the game? no we will continue the game in the next episode oke okay? kita akan melanjutkan permainan ini di video berikutnya Go Wirman, keep roke headbanging jangan lupa untuk subscribe like dan komen apalagi kalau kalian juga tertarik banget buat gue main dan lanjutin game ini oke okay, kalau gitu gua wirman cabut dulu. Gua mau nyelesain Millennium Puzzle gua. Buat jadi Yami Wirman. <laughs> Aduh, gua udah <de> gila nih. <laughs> Oke, okay, bye bye guys. Thank you, thank you. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.